Kapan berbuka? Waktu berbuka. Sepakat bahwasanya waktu berbuka adalah ketika terbenam matahari. Ketika bulatan matahari sudah tenggelam seluruhnya. Uh, ada beberapa catatan yang harus saya sampaikan di sini berkaitan dengan waktu berbuka. Itu materi sudah tenggelam seluruhnya. Di antaranya yang harus diperhatikan bahwasanya harus dalam kondisi yakin, ya, harus yakin bahwa materi sudah tenggelam atau goal atau yaitu persangkaan kuat. Kalau masih ragu-ragu, maka hendaknya jangan, jangan uh, kita bisa kita bisa yakin dengan melihat jam kita sudah punya jadwal, ya atau kita melihat materi depan kita tenggelam. Adapun kalau kita masih ragu, maka hendaknya kita tidak uh, berbuka karena uh, kita punya kaedah, al yakinlah Ya Zulubishak, bahwasanya keyakinan tidak dihilangkan dengan keraguan. Dan kita sekarang hukum asalnya kita masih siang. Ya hukum asal kita masih siang. Perhatikan hukum asal siang masih siang ya maka eh, tidak eh, berbuka kecuali yakin atau persangkaan kuat sudah malam ya sudah malam ini berkaitan dengan waktu berbuka ya ketika kalau dia sudah misalnya seperti terjadi pernah tadi di zaman sahabat mereka sudah merasa itu sudah terbenam Uh, karena waktu itu mendung, akhirnya mereka berbuka. Ternyata setelah mereka berbuka, angin, awan awan uh, pergi dari tempatnya. Ternyata matahari masih ada. Tapi Rasulullah SAW tidak menyuruh mereka untuk uh, untuk mengkodok ya, karena mereka mengamalkan gola batuzhon. Maksud saya, seorang tidak menggampangkan ya, seorang tidak menggampangkan. Dia berusaha apa namanya, uh, uh, berusaha untuk yakin sudah sudah berbuka, sudah terbenam mati atau atau tidak ya. Saya pernah bersafar sebagai sebagian kawan-kawan di, di mahasiswa di Madinah. tiga ingin umrah di bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan, Kemudian kita tiba di, di tengah apa namanya? Di suatu tempat. Waktu itu belum azan. Teman saya bilang sudah sudah gelap ini. Saya bilang belum-belum azan ya. Ya matahari tidak kelihatan itu banyak gunung, matahari tidak kelihatan Akhirnya dia makan di luar belum azan, tidak karena saya jadwal belum, saya jadwal belum. Setelah itu baru kemudian matahari eh, kemudian azan dikumandangkan. Nah, tapi dia mungkin meyakini apa yang dia lakukan. Setelah itu kami sampai di Mekah umroh. Nah, hari berikutnya eh, kita nunggu buka berpuasa di lantai tiga kalau nggak salah di, eh, di di masjid haram. Waktu itu matahari sudah nggak kelihatan karena tutup dengan hotel. Saya bilang eh kamu nggak buka, matahari sudah nggak kelihatan. Kata dia bilang belum ada di masjid Eh matahari sudah gak kelihatan Masalah matanya gak kelihatan Terkadang bukan di ufuk Tetapi terkadang tertutup oleh gunung Tertutup oleh uh, hotel Tertutup oleh pohon Jadi maksud saya Seorang tidak menggampangkan untuk segera uh, berbuka. Karena dulu ada fenomena menurut sekarang sudah gak ada dulu Ada fenomena semangat untuk menyelisi masyarakat Masyarakat misalnya Berbuka jam 6.30 Dia pingin semangat 5 menit sebelumnya ya. Sehingga berusaha naik Tiga, Matanya gak kelihatan buka di luar Kita bilang gak kita punya keedah, al, al apa namanya, uh, bakau, asal bakau uh, makan, ala makan. Asalnya uh, kita masih pada siang dan dia tidak berpindah pada hukum selanjutnya, kecuali ada keyakinan kita sudah malam ini yang pertama.